berjumpa dan hadir kali ini para selamat kita hadirkan bareng slotjani ya bosku ya dan, dan kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan top share 88 dan untuk para selamat yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya channel dari Sojani agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru main pobocoran dan bola slot gacor di hari. memainkan uh, model-model kaca aja bareng gate of gacor kacanya pada 88 juga kita akan coba memainkan bola dan trigger gacor dari get kaca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 untuk linknya ya tentunya sudah kita sematkan di kolom komentar Untuk yang pengen nyobain langsung nah main tinggal kalian Kasken bosku dikasken aja Turunkan terus sini boy sembari menantikan skater Wow wow wow kita coba nonton terus Masih terus kita turunkan kali ini Kita kasih santuy santuy aja boy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 ini hanya segera gambaran kalian akan memulai uh, permainan game slot ya bosku. Tidak full untuk pola dan triknya yang kacor nih bosku. Karena keuntungan as, setiap akun itu berbeda-beda brother. Jadi tidak bisa kita samakan ya bosku. Kita coba main santu santuy aja brotherku. Kita main santuy. Akan seperti apa hasilnya kita simak. Yes. Kita coba lihat ya yes. Belum, belum, belum, belum Masih kita coba turunkan kembali, brotherku Masih kita main coba di santui Dikasih tembak, kita coba perlahan tapi pasti, boy Main santui tapi gila ini kita, boy Kita main santuy-santuy gila